Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Sita Blabasari Bandowo uh, Dari kelas 12 IPA 2 Akan Menceritakan sebuah sejarah Yaitu Peristiwa Rengas Tinklok Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Pengoboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menjadi kekalahan bagi Jepang setelah kejadian itu. Kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 didengar oleh Sultan Syahrir yang pada saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang Pada saat itu, Soekarno dan Hatta sedang berada di Vietnam untuk menemui jenderal terorasi Jenderal Terawuci mengatakan bahwa Indonesia harus segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia dengan prosedur dari. Namun Sultan Syahrir yakin bahwa Jenderal Terawuci tidak Memberitahu bahwa Jepang telah kalah dari sekutu Sehingga saat Soekarno sampai di Indonesia Dia memberi kabar bahwa Jepang telah kalah dari sekutu Oleh karena itu, Sultan Syahrir ingin secepatnya Indonesia mengumumkan kemerdekaan Tanpa harus mengikuti prosedur dari Jepang Tetapi ajakan itu ditolak oleh Soekarno Karena pada saat itu Uh, dia pikir mungkin masih ada orang Jepang yang di sekitarnya Malam hari harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 berkumpul di belakang Eggman Institute Mereka ingin Soekarno dan Hatta bersih dari pengaruh Jepang Menteng 31 terdiri dari Khairul Saleh Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Arman Syah, dan Subajo Sastro Samoto. Muda itu percaya bahwa Soekarno dan Hatta pada saat itu ketakutan dan menolak saran mereka karena mereka masih berada di bawah lingkungan Jepang. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari pukulnya 04.30, peluncur dari Cikini Raya dengan membawa dua mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka memilih Rengas Dengklok sebagai tempat yang aman bagi Soekarno dan Hatta, karena tempat itu bebas dari Jepang dan tempat Rengas Dengklok tersebut merupakan kekuasaan dari PETA. mereka menjemput Hatta terlebih dahulu lalu menjemput Soekarno dan istrinya Fatmawati yang membawa anaknya yang bernama Guntur yang pada saat itu masih kecil Sesampainya di sana, dia diungsikan di rumah warga setempat Selapan malam Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, yaitu menuju rumah Laksamana Meda dan bermusyawarah tentang proklamasi. Setelah melaksanakan musyawarah sangat panjang, akhirnya Soekarno memutuskan untuk. Membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kita kenal sekarang sebagai hari kemerdekaan Indonesia Sekian cerita sejarah dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan Apabila wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh